Video Reaksi Mbappe tentang Pertanyaan Pilih Real Madrid atau Liverpool Sebuah postingan Twitter memperlihatkan acara Kylian Mbappe menjawab pertanyaan yang sangat menarik bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Superstar Prancis itu ditanya apakah dia lebih memilih pindah ke Liverpool atau Real Madrid? Dua tim yang belakangan ini dikaitkan dengan panas jika diinginkan keluar dari PSG. Mantan pria Monaco itu menolak untuk menjawab pertanyaan itu meskipun menawarkan senyum masam sebelum menyerahkan mikrofonnya. Meskipun tidak menjelaskan di mana tepatnya kepala Mbappé mengenai kemungkinan transfer, menarik bahwa gagasan itu tidak terdengar terlalu tidak menarik berdasarkan reaksinya pada acara tersebut. Berjalannya waktu, nasib kilihan Mbappé di PSG tidak semulus jalan tol. Mbappé yang dikabarkan punya hak istimewa bisa menentukan squad tim dan menunjuk pelatih rupanya penuh drama. Bape dikabarkan tidak kerasan di PSG. Belum lagi dirinya de Neymar masih terus digosipkan retak hubungannya. Bape rumor terbaru disebutkan mau tinggalkan PSG di musim dingin Januari, akan tetapi pihak klub membantahnya. Dilansir dari ESPN, muncul cuplikan video Presiden Real Madrid Florentino Perez yang sedang memberikan tanda tangan kepada para fans Los Blancos. Ada fans yang letuk soal Florentino, jangan bawa Mbappé ke sini ya! Karena Real Madrid pantang menyerah Real Madrid selamat dari kekalahan sekaligus lolos ke fase gugur Liga Champions seberkat gol di akhir injury time. Madrid mencapainya karena pantang menyerah. Madrid mengalami kesulitan saat mengunjungi Shakhtar Donetsk di Stadion Westy Legi Warsawa Rabu 12 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Wakil Ukraina itu mencetak gol lebih dulu berkat Alexander Zubkov di awal babak kedua, lalu mempertahankan keunggulan itu di hampir sepanjang pertandingan. Setelahnya, Los Blancos terus berupaya menggedor pertahanan Shakhtar, namun usahanya baru membuahkan hasil di babak tambahan waktu. Toni Kroos melepaskan umpan matang ke dalam kotak penalti yang diselesaikan Antonio Rudiger dengan tandukan. Satu tambahan poin itu sudah cukup untuk meloloskan Madrid ke babak 16 besar Liga Champions. El Real tetap menempati posisi teratas grup F dengan 10 poin, unggul 4 poin dari RB Leipzig 2 dan 5 poin dari Shakhtar 3, sedangkan fase grup tinggal menyisakan dua pertandingan. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti mengakui anak asuhannya tidak tampil bagus melawan Shakhtar, namun Madrid terus berjuang sampai akhir sehingga terhindar dari kekalahan. Kami memang tidak bermain bagus, tapi tim ini tidak pernah menyerah, Ucap Ancelotti di UEFA Cup. Kami lolos ke babak 16 besar di sebuah malam yang tampak buruk dan itu adalah sebuah hal yang bagus. daftar mengubah sistem mereka untuk memasukkan pemain-pemain yang bisa memotong umpan-umpan kami di antara dua lini, jadi kamu harus bermain melebar. Tapi taktik itu tidak berhasil untuk kami dan dengan mereka mencetak lebih dulu, kami menjadi kesulitan. Kami sadar bahwa kami tidak main bagus, tapi kami tidak pernah menyerah. Dan sekarang kami akan fokus memulihkan fisik, kemudian berusaha menjadi juara grup. Encelotti menambahkan, usai Real Madrid diimbangi Shakhtar Donetsk. Carlo Encelotti, Rudiger Baik Saja Mental Petarung Madrid Baik asal Jerman itu mendapat luka saat dirinya berduel udara dengan penjaga gawang Shakhtar untuk mencetak gol. Back Real Madrid, Antonio Rudiger harus mendapat 20 jahitan di dahinya saat membela timnya dalam hasil imbang satu sama dengan Shakhtar Donetsk pada match keempat grup F Liga Champions 2022-2023 Rabu 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Luka itu didapatnya saat ia mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama di penghujung laga setelah memanfaatkan umpan Tani Cross. Dalam prosesnya, pemain internasional Jerman itu bertabrakan dengan kiper Shakhtar Anatoly Trubin. Rudiger langsung tersungkur dan wajahnya berlumuran darah. Ia pun langsung mendapat perawatan dari tim medis. Usai laga, manajer Carlo Ancelotti memberikan kabar mengenai Rudiger. Dilansir dari laman resmi klub, ia mengatakan dia mendapat luka di dahinya. Dia pulih dan baik-baik saja secara mental. Dia tertawa dan dia senang karena ia mencetak gol penting. Rudiger pun juga menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja melalui media sosial pribadinya. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Saya baik-baik saja. Terima kasih untuk pesan kalian semua. Tulus Rudiger dalam unggahannya. Encelotti tak mau bahas transfer Mbappe. Bintang internasional Prancis itu kembali dikaitkan dengan Los Blancos setelah diketahui ngambek dan ingin meninggalkan PSG. Carlo Ancelotti menolak untuk memicu perdebatan lebih lanjut mengenai rumor transfer pilihan Mbappe dari Paris Saint-Germain ke Real Madrid. Mbappe dilaporkan telah memutuskan ingin meninggalkan PSG pada Januari dan jelas nama Los Blancos sebagai klub yang berpotensi dituju sang pemain. Sang penyerang internasional Prancis menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSG, usai menolak tawaran Madrid awal tahun ini, namun hal itu tak lantas membuat isunya keraksasa La Liga padam. Ketika ditanya tentang peluang Madrid kembali melakukan pendekatan terhadap pemain berusia 23 tahun itu, Ancelotti dengan nada ketus menolak untuk menjawab. Jika Mbappe datang ke Madrid pada Januari, kok beraninya Anda menanyakan hal itu? Saya tidak akan menjawabnya, saya tidak harus menjawabnya ujar pelatih asal Italia itu. Real well, Madrid dilaporkan sudah berusaha menyamai tawaran yang dibuat PSG dan diterima oleh Mbappe pada Mei lalu, namun tetap mendapat penolakan dari sang pemain. Juara La Liga itu sekarang dalam kondisi yang solid, tidak terkalahkan sepanjang awal kampanye 2022-2023, dan mungkin sudah tidak lagi membutuhkan kedatangan Mbappe. Seperti yang diberitakan ESPN, viral cuplikan video Florentino Perez yang sedang memberikan tanda tangan kepada para fans Los Blancos. Ada fans di soal Florentino, jangan bawa Mbappe ke sini ya. Kasihan, dia pasti lagi menyesal," jawab Perez. "Datar, bukan hanya sekali saja Perez bersikap demikian. Di lain waktu, ia juga menyatakan juga Mbappe yang sekarang ini bukan Mbappe yang diinginkan Real Madrid. Mbappe bisa saja datang ke Madrid dan raih kesuksesan seperti yang dilakukan Zidane dan Benzema," ujarnya, dilansir dari Marka pada awal September kemarin.